Yang main ori, Mwah. bangsat! Kau yang main bajakan. Anjing, gue bacakan kontol. Gimana <laughs> dong? Gue bacakan cok! Apakah dia enggak jadi enggak love you? tidak kali ya. Oke, okay, travel Oke, trouble microvision pengaturan credits Oke okay. ini pengaturannya udah tadi tampilan grafik suara kayak bindingnya atau oh, mungkin nanti aja lah Oke okay, kita mulai baru oh, susah hanya untuk cerita mudah susah naun susahnya buat apa ada yang mudah kalau buat apa yang susah-susah kalau ada yang mudah gitu kan guys oke kita mudah dulu ya karena gue gak terlalu vlog player gitu kan dari dalam dunia game-game seperti ini gitu kan mudah-mudahan sekolah tiap hari udah pinter belum gelo anjing seta bener oge oke slow kita ada kok kita kawan bro gini sama anjingnya aku ah, mahal lah masih ya oke okay, Bray? utek wah uh, sih Bapak pulang dia aset bapak aset ternyata sekarang, guys mungkin waktu sekolah zaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah oh banyak Kok, bapak Asep. Makin berat tapi anak-anaknya makin ke sini malah makin sonong ya <laughs> Suka nih Jangan gue cerita-cerita kayak gini guys. Kan? Eh lupa, saya butuh sekolah. Anjing Bapak Asep ini Jangan lebih lucu juga ya. ya Belajar dan pintar aja boji. saya. Ya, ini Bapak, Bapak Budi, saya nanti lantang juga lantang akan lantang jadi PNS di Bapak budi. budi. Kamu pasti capek seharian. Oh anjing Noba Sono unggul dong. oh ternyata Bapak Asep ini tukang bakso, guys. Noba Sono unggul. Pasti selalu disanjung. Sedangkan yang pintar ilmu olahraga atau seni itu Selalu dicari siapa diperlukan. lagi? Salam buat sama ayah angkat kamu ya. Oke siap pak. Tutorial bro. Oke okay, baru kita bergerak dulu. Mungkin gerak-gerak dulu guys. Uangmu oke okay, 15 ribu ya. Ini anak SMA kali ya. Oh, iya ya anak SMA. Bikin rapihnya jadi makin ini guys. Mungkin mantap nih. <laughs> ini. dari jalannya juga keren, guys. Ini dari jalannya juga keren, guys. Ini dari jalannya juga guys. Ini dari jalannya juga keren, guys. Ini Ini Oh, ke kesini guys. Oh, jadi si Budi ini udah pulang sekolah ya. Wah, gila. Pengangguran geng. Ternyata ada pengangguran juga di sini. nama oke, okay, namanya Doni ya. skip Skipau oh, kita lanjut, kita dengerin lu ceritanya guys. Pengangguran geng. Doni. Win, oh, what the fuck is winda Kamper. Bujur kematian ya nah sekali ya bujur kematian. Randy pengangguran geng Doni oke. Okay. Oh, bang kalau si, -si Doni mau, kan? Budi mau, kayaknya emang harus pakai kotor. kan bisa paham. Bojuan bang Don kalau kalah baru kita bantuin oke okay, semal aja gak bakal kalah gua bakal gue. gua. Harih banget Hadapin preman-preman ini. Oke okay, kita hadapin dah sama si Budi ya guys. Oke. Okay. Kalahkan do. Oke, okay, kalahkan dulu nih ya guys. Nyawa, energi, oke okay, di atasnya udah ada nyawa, nyawa sama energi ya. Oke, okay, serangan biasa. Untuk serangan apa ini? Serangan kuat ya guys. Oke. Okay. <tuk> uh. uh. mm. Lu gak tahu gua bapaknya preman di sini. Sencok. Mm. loh, anjing dikasih combo sama gua cok Oke. Okay lemah lemah preman lemah preman lemah sih anjing sini aus nih berantem anak SMA tuh harus kejam kejam gini guys oke okay. preman juga ini guys cuntangan tangan ama anak sekolah kayak gini guys wih anjing gue dapet duit bangsat 30.000 lagi anjing yang asalnya tiga selain lima belas ini di dia kita skip mungkin ya Kita skip dialognya di langsung kita ke berantemnya ya guys Anjing lawan dua dong kelahkan Winda dan Randy cek Ini agak susah guys Ada bapak Winda soalnya guys Oke kita kasih kombo-kombo aja guys Nah anjir Eh sini anjing lu. Aduh, ini agak ini agak kasar kasar agak keras sih guys lihat enggak labut dia bapak winda udah kayak permain beneran guys. <laughs> sini sini kau bapak winda sini ya aduh aduh hilat ini... oke okay, apa lu mau lawan gua karena nama gua budi cow ini gua yang apa ah, megang kampung sini lu anjing. sini kau apa Randy sini kau nah, apa gak ada apa-apanya preman sama gua yang harus lawan gua tuh sekelas ini preman legend gitu kan atau brimob gitu kan polisi lu harus lu harus kalau lu mau kalahin gue setidaknya lu harus bawa preman 20 biji harus oh, oh, jangan sampai mati guys Nah, mati kau oh. Anjing, pada ah, Nah ini bisa habis guys Nah ini apa nih? Kamu bisa menghasilkan snack dan minuman untuk menyembuhkan atau lebih kuat kanvi. Oh ini ada, oh, anjing redwen dong Gila ini Sekolah minuman yang redwen, bang set gila lihat stamina-nya dua tinggi guys. Higi langsung bersemangat, hanya hmm, langsung dapet goceng lumayan guys. Hm. Hah. Hah. Hah. Hah. suara Hah. Hah. Hah. Hah. Hah. Hah, preman tiga nggak ada apa-apa menyamai gua, cok Setidaknya satu angkutan umum lu bawa atau tiga angkutan umum isinya penuh preman semua baru. Ternyata masih ada anjing preman itu. Pada cupu cupu nih preman lawannya anak SMA anjing, bukannya sama preman lagi bangsat? Hah? Hmm. Oh. Apa lu mau di kickboxing ngomong aja? Hmm. Ha. Hmm. hmm, sini kau. Ha. Itu motor siapa? Lagi. Lu, lu, lu, tolong tolong. Hmm. Harus agak dikasih paham ya. Q. Oke, okay, Q, Q untuk apa, Cok? Mama mam kursi. Wah oh. gila. mau oh. mam kursi. Keren juga hanying Tentu gak ada rap lagi lah ya. Kayak eh, semua jurus gitu ah Mari kita lihat seberapa oh, okay. jago lumpur Febrio. Jangan cuman Mang Jago sama bocahan gua aja. Skip atau brai. Alhamdulillah Kalahkan bos pengangguran nah, Ternyata ini bosnya, guys si anjing oh bapak ternyata ini mamang pemberi bosnya guys anjing karena ini panjang bener oh kayak gini lu mau dikasih gue memem kursi terus memem kursi ah gak ada apa-apa bos pengangguran guys lihat guys lihat motor aja sampai terpental guys gue juga lu ya iya dong kata gue juga gua yang pegang kotak ini, anjing ini ah, skip ayo lah. Bang, bang, oke nih. Lawan siapa lagi nih? What the fuck? Ganti gerakan gokil, is. Oke ini apa nih? Masih kalah habisin Febri ya? Oke. Wah manar bilang. Wah nggak mungkin nih, gue udah kayak licin anjing. Gitu doang, oh bawa gil bang, sudah kayak ini anak saya mata gue udah ngeliat. Wowas nih buat kumbu anjing lu. Hmm demek skornya guys liat nih depend skor sama depend skornya. Ah oh, kita kumbu, nggak mungkin. Oke. Okay. Nggak mungkin kalah. Lu harus kalah. Febri anjing lu sini, Febri. Hmm. mati oh mati sih, ya. Sanget dikduei anjing enggak rahasia. Hmm, payah, lebok. Si Febri akhirnya mati juga, guys, ya. 2 bulan kemudian. Kita udah 2 bulan lagi, guys. Nah, gue main baru tadi ya. Ini udah dua bulan lagi. Oke, S SMK Cipta Wiyata, selamat Oke, ternyata namanya SMK Cipta Wiyata, guys. Keren juga, anjing. Ini cinematic keren, anjing. dia emang suasana-suasana kayak gini yang gue suka nih, emang. Jadi, suasana-suasana sekolah kayak gini, guys. Pergi ke kelas barumu. Oke. Wih, gila nih gue. Scroll lagi, scroll lagi. Malasin apa? <tuk> ya. Tapi ya, seenggaknya di SMK Cipta Wiraeta ini luminyan ilmen lah. Dibanding SMK 69 <tuk> dulu. Masih <tuk> anjing di sensor kan bangsat. Ya. Gimana enggak seger kau deket gunung? Bentar. Ini kelas gue di mana ya? Anjing lihat Bray. <tuk> Motor-motornya ada motor-motor buah darat semua, guys lihat. Ini pecinta ini ini Hijaber hijaber guys, lihat. KLX semua, cuy. Lihat anjing motor-motornya. gue pas waktu sekolah nggak pakai motor-motor kayak gini, guys. Pakai angkot anjing. Angkutan umum, umum guys. Ya, ternyata banyak momong-momong di sini ya. Anjing rambutnya itu keren banget, guys. <laughs> di sekolah ada rambutnya kayak gini anjing. Oke, kita pergi ke kelas banyak motor-motor KLX -nya. gila ada Vespa juga ini, ini pasti sekolahannya konglomerat nih orang kaya nih guys lihat motornya KLX semua any. ini lihat cewek aja roknya sampai sini aja. ini ada sepeda juga ya dan motor-motornya sampai sana sana guys anjing bener guys, ada, merpati juga ternyata guys, selamat datang, oke di SMK Cipta Wijaya, eh, aduh, baru aja datang ke sekolah guys, sudah di show wih ternyata gue kelas 12 software engineering guys, hmm. anjing seru juga ini bercakapannya kontol anjing. Cuman ngum eh doang anjing. Goblok juga ini anjing. <goblog> 12 software engineering. Oh, dia software engineering juga, guys. Oh, ya ternyata jurusannya sama kayak gue, guys. Gue juga software engineering, guys. Tapi sekarang ya jadi pengangguran gue, guys cuma bisa main game main game doang, guys. Jadi beban orang tua, guys. Eh, tadi nama lu siapa? Budi kan ya? Iya, oh. nama gua Budi, Cok. Takut <guluh> lupa gua. Oh iya, <laughs> lu, kenapa pindah ke sini? Hmm. <guluh> Kalau gua sih agak terpaksa di sini. Gara-gara enggak -gara dapet di sekolah lain. Gajiwen gue pas-pasan. <guluh> tapi walaupun pas-pasan iya yang penting gue jujur angkatan gue dulu pada gede gara-gara pakai kajen yang jual sih katanya abang-abangan yang udah lulus jadi iya, mereka kerjasama gitu sama orang dalam pemerintah oh. oke okay, guys mungkin kita akan ikutin di belakang ya sampai ke atas guys Oke, okay, kita punya temen baru ya di 12 Software Engineering juga, guys. Cihir ini vexannya keren juga, guys. Yang suka gua. Dia emang tenang gitu. Ini enggak kayak yang rusuh gitu aja Sekolah Sekolahannya tawuran mulu atau maneh teh? Animation and Network woman Toilet. Anjing dari mana ada toilet di atas, bangsat biasanya di bawah ini. Ini ada kelas-kelasnya juga, guys. Ah oh, ya gimana Pak? Boni ya ini namanya Boni ya. Oke ini si Mamang Mamang lagi ngobrol juga, nggak disapa anjir. Tuh, lihat ya skala mekanikal engineering. Lah, Bob lo kenapa Bob mau angkat gua tadi Bob? Women toilet, men toilet, nah, men toilet nah. di atas aja. Di situ tubuh. BTW, kalau ada yang jatuh dari lantai dua ini, menurut lu bakal mati gak orangnya? <laughs> hmm. Nah, dia ya, kelas kita masuk. <susuk> Oke. Gak. lu duluan aja, gue mau di sini dulu aja. Oke, nanti lu duduk di samping sama gue aja ya, kebetulan. Bangku samping gue kosong, gara-gara ada yang mau duduk sama gue. Ah, ya bebas aja. Hi. Oh, hai, kamu murid baru itu kan? Nak angkatnya Pak Danang? Ya, yes, iya, Bu. Nama saya Budi. Yay. Oh, salam kenal, Bu. Nama saya Ratna Guru Bahasa Indonesia di SMK ini. Ya, salam kenal, Bu. By the way, gimana kabarnya si Danang? Dulu kita literasi sekolah sampai lulus, loh haha asli deh, lu bokap lu itu bener-bener doyan banget cabut kelas Sampai gue literasi bingung kok dia bisa naik kelas ya eh nilai dia tuh jeblok banget hahaha geng bokap lu dulu juga terkenal banget tuh bud gua lupa namanya apa tapi ya gue ingat dulu ketuanya tuh si abe, saha abe aja abe abe saha ah bel ganggu aja nih aja ah apa nih ah bel ganggu aja sih oh iya <tuh> Ahem, ceritanya udah benar Udah kelar belum bu Masuk yuk Wah, Bapak Budi ini mengajak masuk-masuk aja nih Sama Mr. Ratna ya Oh oke okay. Oke okay, ini menuju ke Ini ya pembelajaran kayaknya Oke okay, Mr. Ratna Ini kita akan ceritanya Oke, pelajaran ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Oke, kita dikasih tugas ya. Siap, Bu. Lihat hmm. banyak yang tidur anjing. Hmm. Anggun, hmm. um, bangun cuy, udah bel istirahat. Otaknya oh, apa sih istirahat anjir. Guru udah pulang anjing. Rasanya cepat karena emang tidur pas jam pelajaran itu salah satu yang paling the best lah. emang the best the best cuy, guys. Apalagi waktu guru nerangin di depan tuh Merasa kita tuh di ini, guys. Diceritain, guys, jadi kita tuh jadi ngantuk, guys. Apalagi luangannya yang berase. Mau ikut galuh, oke, okay. bebas, oke. Okay, kita mau ke kantin dulu, guys. Kita mau makan-makan dulu, guys. Wah, eh, but, hmm, luntar. Mau pesen apa di kantin? Hmm, ah, iya, gue lupa lu kan murid baru di sini ya mana mungkin tahu ada apa aja di kantin. Hah? Saran gua mie goreng aja, enak, murah, praktis, dan kenyang pastinya. Tapi ada menu lain juga sih, kayak batagor, krawon pecel lele, seblak, nasi goreng, banyak dah. Eh oh, ada ya seblak. main aja. <tuh> Oke. Kagak enaknya di Hah? SMK Gini but. Sejauh mata memandang, semua Loh. beda damai dan kali ya. Ada, ada di sensor yang, sensornya yang ada tit tapi jarang juga siswinya. Banyak bahasa kentut, bayangin aja tiap hari dengar gue tuh kayak literal mental breakdown gara-gara digosting sama Maibu. Gigi <tuk> <tuk> bener, nah, ayo, but keburu Tri. Oke. Okay. Oke okay, let's go Bob Ini lama bener anjing kantin Jauh juga ya Belok kanan guys Ini biksonnya aji enak ini Aji di sekolah tuh Bisa dipilok ternyata guys anjir Dikasih grafiti kalau sekolah aja uang ada 1185 ribu guys lumayan guys buat jajan guys ternyata di lapang tadi ya, tempat parkir. Oh, kita mau kemana ini Lumayan ternyata jauh, kayak terpelosok gitu anjing gantengnya, guys. Lihat tuh jalannya. Oh, ada suara motor juga. Oh, sampai sini-sini ternyata parkirannya. Ini apa nih? E engineering apa? Bengkel las. Oh, mechanical engineering workshop. Oh, ternyata ada workshop juga di sini, guys. Oh, di sini toilet lagi anjing ini banyak bener apakah banyak yang lah, lah, lah, lah, lah. apakah banyak yang sering bok anjing? oke oke oke jadi pesen siapa dulu nih gua dulu dong cedual aja gua, Gak apa, -apa. Oke okay, siap, baik banget makasih ya Oke okay, sama-sama Ya abu cantik banget guys Ngevelu <tuk> <tuk> <tuk> Ini masalah di abon siapa yang elemen Cinggin nih pak bener guys Chairman of the student council, Rico Yang ngurus sama gengnya, ternyata ini Rico geng gengan di sekolah ini ya guys Mana abu udah ga Kenapa harus sensor aja <tuh> <tuh> wih ini siapa nih termasuk anjir minuman alkohol juga guys ternyata guys, Ini sendiri juga <tuh> kayak jual minuman alkohol aja gila ini ya sekolahnya ini baru banget banget guys kenalin gua Richard seller paling top, markotop terkotop top, di SMK Cipta Wiyata. Uh, ngeri ada pertama, Red Warden, guys. Gua jelasin dulu nih. Beras kencuran anjing. Ada tiga menu di shop. Gua. Uh. <tuh> ya, ayun jelasin anjing. Menu pertama ini item. Jadi, nah, kehidupan di SMK Cipta Wiyata itu keras. Percaya sama gua, lu butuh update badan lu biar bisa bertahan di sini no, oh, oke okay. bisa update nah, juga. terakhir nih put, paling nyandu dah dijamin. oh gerakan, gokil. jadi kill. lu tuh bisa belajar sig move. Hmm. kalau di game game moba sih namanya ulti. cuman kan ini bukan game, tapi kehidupan nyata injir. oke okay, siap ya, Richard. sig move ini wajib banget lu pelajarin buat pertahanan diri lu. makin banyak sig move yang lu pelajarin, makin gak berkutik lawan lu. oke, okay. udah gue jelaskan semuanya kan nah, sekarang what <tuh>, the yabayin what <gulau> the yabayin udah gak ada resident evil kayaknya mie goreng satu aja 4.000 lumayan anjing ya. beras kencur oke beras kencur gue beli satu aja gue beli satu-satu aja semua arak medan, wah arak bali dong kesempatan gua ya. anjing oh ada baju guru juga wedang, wedang anjing 20.000 anjing ya oke statnya wah uh, langsung nama gila ini energi mah maaf dah serangan 60.000, cok gerakan gokil mungkin ada yang murah ternyata enggak ya oh gak ada lagi yang murah ini, ini belum mie goreng dulu dah Borong dulu dah B5 buat nanti makan oke gak ada yang murah ternyata guys Oke, okay, udah. Oke, okay. mie goreng enak, Bu. Huh? <laughs> Ini percakapan-percakapan panjang semua, guys. Huh? Ini gue skip-skip aja ya. Capek anjing, gue bacanya, guys. Oke, okay, ternyata kita kembali ke kelas ya. Kenapa gak kasih tau sekarang aja, Bob? Gak aman, gue kalau sekarang. Mending di kelas aja. Oke, okay. intinya sih SMK ini agak beda dari SMK lainnya. Oh iya dong. Perasaan gue kok SMK Cipta Wita ini gak bakal jauh beda dari SMK enam sembilan itu ya. Tapi, semoga aja perasaan gue salah, But. <tuk> nasihat gue yang tadi jangan dilupain ya. Yang mana? Soal Sofia jangan dapetin doi kalau mau hidup lu tenang di sini. Oke. Okay. Btw, Richard itu agak aneh lo, But. Apa dari kelas sepuluh sampai kelas 12 belas? Gue nggak pernah tahu dia jurusan apa dan kelas apa. Lu pernah nanya nggak? pernah, tapi dia bilang rahasia. Heeh, hmm. yeah, eh, bro. lari lah, sama benar anjing. Oke oh, bisa lari bangsat kalau bisa dari tadi gue lari anjing. Hmm. Ya dia malah langsung ke kursi lagi. Gue <laughs> juga langsung ke kursi ya. ngantuk besoknya abis makan dua porsi mie goreng. Gue menabrak meja. You ya, WhatsApp guys ini juga mau langsung nek baru di kelas guys. Satunya tuh vlogger kelas presiden sendiri. Hi. Hei, nama gue Bobi. Aduh, ini apalan lagi sih hmm? Ih, bukan dulu Tit, Tapi si tampan ini gila Tampan sekali Bob Bobbi ini ya Oh, ternyata budi Dia aku budi guys Like, comment, subscribe Everybody and everyone guys uh -uh. <laughs> Cuman teman-teman uang -teman anjing hmm. Hmm, Oke, okay. okay. hehehehehe. <laughs> Wih, apa nih? Apa gunanya kita susah-susah sekolah? gue udah nganggur satu tahun, boy. Jual, ternyata yang Uwe demo aja nih. Keren berang Olimpiade. Mesin kue napa? <laughs> ini. Dulu nih ya, alumni alumni SMK Cipta Wiyata tuh ngadain demo besar-besaran. Oh, alumni alumni guys. Kalau sekolah tuh nggak ada gunanya. Halusannya. Gara-gara pas mereka udah lulus, gak semuanya keterima kerja. Padahal katanya kalau masuk SMK, gak perlu kuliah dulu buat dapat kerjaan yang layak. Para OSIS di masa itu nyoba buat menenangin para alumni dan minta waktu buat menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, para alumni pun menahan amarahnya. OSIS kemudian nyoba ngadain sumbangan buat para alumni. Tapi jarak banget ada siswa yang nyumbang. <tuh> Setelah dapetin respon kayak gitu, Para osis akhirnya pergi lagi ke perwakilan alumni alumni yang tadi demo buat ngasih tahu hal ini mereka udah siap buat dihajar para alumni. Mm -hmm. Anehnya respon dari perwakilan alumni itu di luar dugaan banget. Mereka bilang nggak apa-apa, tapi para osis harus janji kalau generasi selanjutnya bakal lebih diperhatiin lagi sama sekolah. Ya seenggaknya minimal sampai mereka dapat kerjaan lah. Keesokan harinya. Osis, guru-guru, beserta kepala sekolah ngadain rapat penting. Mereka ngebahas soal apa aja yang bisa dilakuin biar kejadian kayak gini gak bakal keulang lagi. Dengan berbagai pertimbangan, mereka semua akhirnya sepakat sama satu hal, yaitu diadakannya turnamen bernama Race Your Champion. Di turnamen ini, kelas yang menang bakalan dapat bantuan insentif dari sekolah yang berasal dari dana bos setelah lulus. Hal ini berlaku sampai mereka dapat kerjaan dan turnamen ini ada karena sekolah nggak bisa ngebiayain seluruh kelas perangkatan gara-gara keterbatasan dana bos. Dari rapat itu, muncul 3 saran pertandingan, yaitu Olimpiade Matematika, Olimpiade Cerdas Cermat Pengetahuan Umum, dan adu prestasi dari nilai rapot keseluruhan. Ketua OSIS yang lama ngasih saran tambahan yaitu pertarungan adu fisik seperti turnamen silat. Pada awalnya, ide yang dari ketua OSIS yang lama ini tentu aja gak disetujuin. Cuma ketua OSIS yang lama maksa banget buat masukin idenya. Alasannya sih, karena turnamen kayak gini tuh unik dan jarang dilakuin sama sekolah lain. Selain itu, turnamen ini juga ngajarin tentang kehormatan layaknya pertandingan bela diri pada umumnya. Setelah berdebat cukup alot, akhirnya ide edukasi kekuatan fisik ini dimasukin juga ke dalam salah satu pilihan. Voting kemudian dimulai dengan cara para OSIS membagikan selebaran pemungutan suara ke masing-masing kelas. Beberapa hari abis dilakuin penghitungan voting, kepala sekolah mengumumin kalau mayoritas suara dari para siswa memilih saran nomor 4, yaitu aduh kekuatan fisik. Akhirnya ide gila ini pun disetujui karena udah nggak bisa diganggu-gugat lagi sama hasil voting yang udah diumumin. Ya namanya juga pakai sistem demokrasi ya, Pas pengesahannya, nama turnamen diubah dari Race Your Champion menjadi Race Your Game. Race your game. Ini dilakukan gara-gara ketua OSIS nganggep kalau kata champion tuh lebih tertuju ke satu orang aja. Padahal kan, inti dari turnamen ini tuh punya tujuan buat naungin satu kelas. Turnamen akhirnya diselenggarain dengan antusias yang gede banget dari para siswa. Para jagoan-jagoan terbaik dari setiap kelas 12 punya beban kepercayaan, buat ngebawa kelasnya jadi juara dan dapetin insentif itu. Jadi ya... OSIS-OSIS di sekolah ini tuh emang beda dari sekolah lain. Karena OSIS di sini diangkat dari alumni angkatan sebelumnya, yang jadi juara turnamen, tapi DOI belum dapet kerjaan sama sekali. Mereka dibantu sama dana bos yang dialirin buat turnamen ini. Cuma sayangnya, lama-kelamaan muncul budaya palat dari para OSIS. Terus, ada juga yang berani nolak. Eh. Mending ngasih duit gak sih? Daripada bonyok <laughs> hmm. <coughs> Oke <Okay>, guys <laughs> skip, skip aja guys eh <coughs> uh si budi ini tidur ya Pak muklis ya, oh ini security guys oke okay, end of the day guys uh, ternyata udah kelar hari ini guys oh, ternyata masih lanjut anjing oke okay, gue lanjutin lagi mungkin guys oh gue skip skip aja dulu Ini cuman uh hahaha. Ha, ha. <laughs> Oke kita akan pulang ke rumah ya guys ya. But. Ya yeah, eh? Lu pulang lewat mana? Lewat jalan. <laughs> Dia. Yes. Ya Bebas. dong anjing lewat jalan lu. Kalau searah barang aja yuk. Gua lewat jalan mampang. Gua juga lewat situ. Nah. Eh. Bahwa Richard nih. Bebas cuman barangnya nggak lama-lama rumah gua liter di jalan mampang soalnya kucing deket banget ini bilang anjing ini gue udah tahu kotanya saya astaga baru ingat tempat pensil gua ketinggalan apa lagi perpu pajak boleh kali Aus nih gue tadi udah bayar dua kali gue J jadi sekarang udah habis aku gua, aduh Bob, gua lagi males banget nih nambolin orang. Gaya amat oh sis juga bukan. Apa kata lu? Eh, apa? Budi ini emang anak baru di sini, jadi gak usah diambil hati. Ah, banyak alasan. Nggak <Talat> ngerasa <bienance> berantem ya, bapak Budi ini baru pertama kali berantem di sekolah ya. Iya. <accepted spreadsheet> lalu banyak detailnya ini perang seru banget. Oke sini para berdung semua ya. Harus dikasih pelajaran nih. Si masih sama si Akbar nih. Nggak Ternyata lumayan jago-jago juga nih bro. Si Akbar sama si. Sini sini sini sini. Harus kasih pelajaran dulu anda ya. Kombo nyampe sepuluh oke okay. aduh ternyata dipatahin anjing koma gua goploh hmm. pada mati kau semua anjing hmm, mati wis dapat uang guys main guys Kenapa napa lagi baleribu hmm. wah main guys swager dapat tiga puluh ribu guys langsung guys Wih <tum saling tersisa> budi ini harus ikut turnamen iya dong ini Budi ini udah dilatih sama Ini guys sama Iko Uwes guys, jadi Ketahanannya tuh sama Tinjunya tuh udah setara dengan Iko Uwes guys Yang bisa melawan Budi itu hanya Ya Yan nih guys Pergi ke motormu Oh ternyata si Budi juga punya motor anjing But anjir Hehe Kok lu bisa berantem dah? Gimana caranya Oh ajarin jaring kuwan apa? Jangan pelit-pelit, ntar -pelit. keburannya sempit. Enggak bacot sih, ngapain kayak polo? Oke, okay, naik cepetan, Hai. bro. Keesokan okay, harinya, guys. Wih, Jakarta masket berdering ngeri ngeri ring oke oke okay. okay guys mungkin segini dulu untuk video kali ini kita akan lanjutin lagi ya kalau misalnya kalian mau gua lanjutin kalian bisa komen aja gua akan langsung lanjutin lagi guys oke okay, see you next time bye bye buat kalian semua guys semangat puasanya guys oh okay. Oke okay, babai ya. Oke babai babai babai babai. Warnamu